<SILENCIO> Cakep Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Boy, semua selamat Nah ini gua main di pain 138 dan bawa 1,3 Kita main di WWG Game iha-iha Yeehaa iha, Yeehaa iha, iha. Gitu permainannya Game koboi koboyan koboi koboyan koboi koboyan Hidung gua apa gatel banget sih? Anjir Hai, Jim goblok! Aduh, kenapa dikasih? Cok, kita beli aja langsung, des. dem empat dem dem dem empat dem dem dem dem empal, dem kasih lagi bintang kasih bintang kasih will kasih bintang kasih will kasih bintang kasih bintang enggak dikasih kasih bintang kasih bintang lagi aduh gatel cakep willnya will will will will will Nggak dikasih kasih bintang doang lalala lalala lalala lagi lalala lalala lalala lalala lalala lalala lalala lalala lalala lalala lalala lalala aduh bintang lagi lalala Dapet lagi oh bintangnya. Dapet lagi. Kasih lagi bintangnya. Kasih lagi willnya. Kasih lagi bintangnya. anjing gak dikasih, cok Enggak apa-apa. Enggak, ngapa-ngapa. Cakep willnya. Cakep, cakep. Mm, mampus Langsung dikasih Sempak sional mata gue gatel Btw anjing Cakep Bintang lagi uh. Sempak sional lagi Kan main kan main Kasih sempak terus saya sayangnya Yes sayang kasih lagi sayang William sayang widih kan main dikasih mega cakep dikasih profit cakep lagi sayang kasih lagi kasih paham des BUM! Sempaksional lagi des. bravo bravo iya iya bravo bravo Oh my god Genaw no. Aku senang Aku senang Aku senang Aku senang Aaaaaah ditunggu-tunggu mantap beli 1 juta jadi 6 juta guys sepak lagi Gampang bener, gampang bener Jangan lupa makannya langsung aja main di PANEN 138 Kalau mau yang kayak gua, Jangan ragu-lagu, langsung cus ke PANEN 138 Dengan kode REFRENS Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe